the <laughs> Halo semua. Bagi kalian yang belum subscribe dan di bawah ini, subscribe dong channel RDI. Jo, terima kasih.